InsyaAllah Azan Azan dulu Bagaimana saya? Si? Azan dulu mana? Kaya baca salah? Itu, itu, itu salah InsyaAllah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 Alhamdulillah Alhamdulillahil qail Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bi azza wa jal wa ta'atihi la'allakum tuflihun qala allah tabaraka wa ta'ala Ya qatih. Illa wa antum Sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Utama sekali marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita Segera lakukan segala suruhannya nya dan segeralah kita tinggalkan segala larangannya dan ikutlah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap sudut hidup kita. Semoga kita dapat kerajaan daripada Allah subhanahu wa taala di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Sedang Jumaat yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala sekalian kalau kita ambil perhatian, tengok kepada diri kita setiap hari ini banyaknya kita sedih-sedih duduk-derita berkenaan dengan sengsara dan juga kesusahan diri kita yang sebab daripada dosa yang kita lakukan yang kita Allah kepada diri kita, hawa nafsu kita dan juga yang kita Allah kepada syaitan kita Allah kepada dunia dengan sebab tu kita sekalian besar belakang pernah laku dosa dengan tidak ada kecuali dan juga ada setengah daripada kita sedang sedang duduk itu-itu duduk nak buat dosa lagi walaiyazubillahiminzali ingatlah sedah Jumaat bahawasanya dosa adalah seumpama bisa di dalam tubuh kita Kalaulah kita tak buah dia, dia akan semakin hari dia semakin tambah Wee kemudarat kepada diri kita Dengan sebab setiap benda yang Allah Subhanahu SWT jadi di dalam dunia ni ya adanya Apa tu? Sebab dan juga akibat Sebab yang kita buat dan juga akibat yang akan datang selepas pada kita melakukan dosa dan juga maksiat Sama ada akibat itu Datang di dalam dunia ni ataupun Allah subhanahu wa ta'ala akan timpa kepada kita di akhirat-akhirat nanti dengan sebab tu kita kena ambil titik berat ha, apa ni di atas dosa yang kita lakukan lebih daripada harta benda lebih daripada makine kepada keluarga sebab dosa ni lah kita ha, nak berjaya ataupun dapat membawa kita ha, kepada syurga ataupun kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tanpa dosa maka dimasukilah kita ke dalam syurga Allah dengan sebab tu sedang jumaat di dalam kitab Ibn Qayyim rahimahullah dia sebut beberapa sebab dosa yang buri kesal di dalam hidup kita dan juga kepada ahli keluarga kita di antaranya dosa buat jadi sebab hidup kita tu di dalam kehinaan eh. sedang jumaat kita sedang-sedang usaha dalam hidup kita pakai pakai pakaian-pakaian yang baru pakaian yang baik kita bina bilik rumah-rumah yang baru kita beri ke, beli kederaan yang comel-comel sebab sebabnya kita nak beri mulia di mata kaca orang juga tapi kadang-kadang buat kita tu rasa hina diri kita wallahi min sadik dengan sebab dosa dosa yang kita lakukan kita nak cek tengok apabila kita masuk dekat-dekat dengan orang yang kita masuk hampir dengan orang-orang yang ber-email. Kita tak wani tengok mata. Kita tak wani suam muka dengan sebabnya, Amali kita dan juga dosa yang kita lakukan tu banyak. Amali kita dan amali yang baik itu kurang. Subhanallah. Dengan sebab tu kita kena tengok. Allah subhanahu wa ta'ala sangat ambil titik berat di atas dosa kita. Nabi kata, amri. Hadir riwayat oleh Imam Ahmad Allah subhanahu wa ta'ala akan jadi seorang hamba yang berlaku dosa tu jadi lekeh jadi rendah hidup dia jadi hina jadi hannah kecek diri dia dengan sebabnya dia melampaui batas di atas urusan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kesan yang keduanya ialah buat we jadi rezeki kita itu tidak ada keberkatan. Walau jadi rezeki kita itu ada kesekatan dan juga cegah daripada rezeki. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yahrum ar-rizqa biz-zambi manusia akan mencegah rezeki kepada dia daripada dosa yang dia lakukan. Dengan sebab dosa kita lakukan Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala buat jadi ada sekatkannya rezeki kita. Tidak ada berkat rezeki kita. Kerja banyak, boleh hasilnya banyak tapi rasa tak cukup situ dengan sebab tidak ada berkat. Dan juga rezeki, kadang-kadang kita ada punya harta, kita ada duit tapi tidak ada kesenangan dan juga kebahagiaan di dalam hati kita. Dengan sebab rezeki kita tidak berkat. Sedah Jumaat rezeki ni bukan hanya duit ataupun mata benda saja bahaya anak pinak kita adalah rezeki dan juga kesehatan di kita adalah rezeki kita nak kedak kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada kita 5 juta sahaja tapi sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala bagi pula 5 penyakit penyakit picit manis penyakit darah tinggi kita nak kedak kita nak nak dak tak dak pi nak lagu tu Sebabnya, kalau kita boleh pun tak ada boleh guna. Tidak ada kesenakian dan juga tidak ada kebahagiaan. Eh. Dengan sebab itulah, rezeki ni kadang-kadang ada sekatnya daripada dosa maksiat yang kita lakukan. Dan bukan daripada dosa idu-idu seorang yang tak. Peribadi buat tak. Kadang-kadang keluarga kita salah seorang daripada keluarga kita buat, buat menjadi adanya kesel-kesel di dalam keluarga kita. Dengan sebab tu Nabi kita Muhammad SAW, Ucap kepada isteri dia kepada Aisyah dia kata iyyaki wal muhaqqaratiz zunub Aisyah amatilah awasilah jaga-jaga baik-baik daripada dosa kecil dosa halus yang kamu melakukan Kadang-kadang kita rasa kata tak apa kita mupak star tadi kita uh, boleh taubat ataupun kita uh, kecik bahau tak apa setagi kita nak nak uh, apa ni istighfar pula Jangan kita rasa cuai kepada diri kita sendiri kerana dosa kecil kadang-kadang buat bui akibat di dalam hidup kita kita kira lagu ni mudah-mudah senang Jumat yang dimerai Allah SWT sekalian kalau kita mupak sekali Allah SWT potong duit kita 5,000 kot dalam banci kita kita nak kedap ataupun kalau lah kita buat baik satu kali Allah SWT ta tamah dalam banci kita 5,000 kot kita nak kedap kita nak lagu tu tapi kalau buat dosa, kenapa tak kita tak buat tapi dosa yang tak nampak tengok kalau lah Allah SWT kesal kepada kita, kalau kita buat satu maksudnya, jadi hitam muka kita kita tak buat dah Dan kita tak buat dah, dengan sebabnya kita tak nampak tengok walaunya Zubillah sedar Jumatnya dia rahmati Allah kesal yang ketiganya ialah, buat we jadi ilmu kita tu uh, tidak apa ya, pehe ilmu payah dapat ilmu kita perhati di atas diri kita kadang-kadang kita usahanya belajar berapa lama kita belajar daripada berapa umur kita sehingga kepada berapa puluhan yang ada jenis puluh, tujuh puluh tapi tidak ada perbezaan kepada diri kita tidak tambahnya amalan-amalan yang baik amalan-amalan yang soleh dalam diri kita dengan sebab apa? dengan sebab adanya dosa kita laku pada masa yang sama wa'aliyahzubillah dengan sebab tu ilmu kita tidak tambah. Rebah keilmu tu adalah anak kunci bagi segala kebaikan Nabi kata Mayuridillahu bihi khairah yufa, yufaqih hufiddin Bagi siapa Allah SWT nak uwi kebaikan kepada dia? Nasyaya Allah SWT uwi dia tu perhatian urusan agama dan juga ilmu-ilmu bersakut paut dengan agama Sebab tu ilmu adalah anak kunci Tapi ngajidah, tapi jadi tak kerti lagi Kita kena mari tengok insah diri kita apa yang sebab dengan sebab tu satu kali berlaku berlaku kepada imam syafi'i kalla hifzihi amma kana alaihi satu riwayat dalam kitab dia dalam dewa dia satu kali imam syafi'i dia kata ingat teh dia tu tupu ingat, ingat teh dia tu lemah di dalam nak, nak hafa-hafa ilmu-ilmu Allah SWT kerana imej syafi'i ni ingat teh dia sangat kuat kalau lah dia baca surat dia kena ambil kartu sebelah ni sebab kalau tertengok ia ingat ingat tak ia kuat tapi satu kali baca tak masuk orang ingat dah pun murajah tak boleh. tak mari maka ia kata syakaw tu ila waki' su'ahifzi fa'ar syadani ila tarqil ma'asi fa'alamani bi'anna ilmanu wa'nurullah la yuhda li'asi yes, ia yagi ngadu kepada apa tu atuk guru dia namanya waki' ah. ia kata apa ni Hafaz dia ni sangat lemah, susahnya nak ingat. Maka kata Guru dia peseya kepada dia. Faarushadani ilatar kilmaasi. Kamu kena tinggal maksiat. Kamu kena tinggal maksiat dengan sebab maksi. Adakah sebab ilmu Allah subhanahuwataala adalah cahaya dan cahaya tu dia tak akan datang kepada orang yang buat maksiat. Seolah kata rimusai dengan apa tu dengan ayat. Ia tak boleh duduk lagu tu Kalau ada ayat, la lagu ayat ada musyabih ayat Lagu tu lah soleh tak duduk dengan maksyiat Dengan sebab tu, satu kesalahan je Yang imej syafi'i kita laku Tertinggak aura-auretina Tertinggak aura-auretina Dengan sebab tu, kita jangan rasa sedak hati Kadang-kadang kita rasa kata, apa orang ni ni? Dia selalu duduk di dalam maksiat, lalu buat dosa yang nampak dengan mata kepala. Tapi tidak ada kesedapan dalam hidup dia. Kita rasa lagu itu. Ulama salafus soleh yang kata kerana sebenarnya yang Allah akibat kepada dia lebih pada orang lain lagi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala buang perasaan halawatul iman dalam diri dia. Dan juga tidak ada perasaan rasa taddah kepada benda yang baik tu ya Allah Subhanahu wa taala wi akibat kepada dia. Kala Nabi kata dalam satu hadis kudsi, inna nazrata sahmun syaitan almarjud. Kalulah mata kita ni, kita tengok suatu benda yang tidak, tidak baik, Suatu yang jadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya hati kita tu seperti mana dipanah oleh syaitan yang bawa kepada kita tu cedorong kepada kita tu buat maksiat kepada Allah Subhanahu uh, taala berantai lagi lebih, lebih tambah lagi wa ya zubillah min dan juga yang keempat kesedosa, ialah buat wujud diri kita tu lemah tidak ada keselamatan keselamatan adalah hidup kita satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia utus seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas di peperangan Kudaisiah maka, Umar hatta satu pucuk surat kepada Sa'ad. Dia kata, Wahai Sa'ad, Aku berpesai kepada kamu dan juga siapa yang sertai dengan kamu. Hadahlah kamu bertakwa kepada Allah SWT. Kerana takwa itulah adalah punca sebab yang kamu dapat menang di atas musuh Allah SWT. Dan juga aku berpesan kepada kamu dan juga siapa yang sertai dengan kamu. Hadahlah kamu takut kepada maksiat. Kerana maksyiat ni sebab menjadi mengkalahkan tertera ismail kepada uh, apa ni kepada seterunya wal min zalik. kalau kita tengok sahabat yang nabi jami masuk syurga kalau dia buat dosa akan membawa kepada dia tu lemah diri dan juga kalah kepada suruh Allah SWT apakah lagi kita ni amalan tak setara dengan sahabat kalau kita buat dosa setara mana kita wal sedang jumaat yang dirahmati Allah SWT sekalian akhirnya yang kita sempat masa pada hari ini kesel yang akhir yang kelima yang kita nak sebut ialah wakwi jadi hidup kita terasa sempit tuhan kata Wa ya zikri, fa bagi siapa yang paling tidak mengingati Allah SWT tidak mengaji, tidak mempelajari, tidak beramal tidak buat amalan-amalan yang salah tidak membaca Al-Quran hidup dia sempit hidup dia rasa sempit dengan sebab tu kalau dia tengok kepada keluarga dia walaupun anak boleh kerepak pun dia tidak ada bahasa kesenayaan dalam hati dengan sebab anak tak semaya boleh kerepak anak tak semaya senaya dalam hati kita, tak seni hati dan juga pucuk pucatnya wakwi -wak kita tak seni hati, kita tengok tengok kepada keluarga kita, tidak duduk di jalan Allah SWT, pakar-pakaian yang bertalanya bogek dan juga berbukau aurat kita tak suka lagu tu, sebabnya Anak kita tu bertanya bagai kerananya harta benda kita yang kita dapat lagi tu tidak halal. Jalenya yang haram ya Allah swt lagi. Tuhan kata falam mazakos ka syajarata badat lahumasaatuhumah. Tengok kepada siti Hawa juga ada kita. Apabila ia kecajah, makanya buah kaldi yang dilanggeng oleh orang subhanahuwataala, maka baju dia terpecah. Pakaian syurga, suster yang dia pakai dalam syurga terpecah. Begitu juga ahli keluarga kita. Kalau kita benar yang kita dapat tu tidak barakah dan juga tidak daripada jalan-jalan yang halal maka terpecahlah berbagailah anak-anak kita dengan sebab dosa yang kita lakukan. Itulah pada hari ini supaya saya pesan kepada diri saya sendiri dan juga para jemaah sekalian. Aku kauli haza wa asofu llaahu li wa lakum waufauidu amri ilallah. Innallaha basirun bil al Aibad Alhamdulillahi wa kafa Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa Wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa Asyadu la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'a fa ya ibadallah ittaqullah usikum bi ayya ya bittaqwallahi azza wajalla wa ta'atihi la'alakum tuflihun qala Allahu tabaaraka wa ta'ala inna Allah wa malaa'ikatahu yushalluna ala nabi Ya ayuhaladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma gfirlil al muslimina wal muslimat wal, wal al minhum wal amwad Allahumma gfirli al muslimin aladzina al shahidulaka bil wahdaniyah Walinabiyika, walinabiyika bir risalah wa matu ala dhalik Allahumma gfirlahum barhamhum wa afihim wa afu'anhum Wa akrim nuzulahum wa wasa'imudkhalahum wa nakihim minadhulum mirakhataya Kama bin ma'i wa thalji wal Allahumma min kulli bala'i dunyaa wa adzaabil aakhirah. min kulli bala'i dunyaa wa adzaabil aakhirah. Rabbana hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qina adzaaban naar. Ibadallah, innallaha bil 'adli wal, wal ya ihsan ya wa ita'i dzil wa yanhaa 'anil wal munkari wal wa akbar.